Istilah Erek-Erek Mual-Mual itu sudah nengkel dan Sebelum itu bisa berserahkan Saya terapkan anak-anak Erek-Erek Mual-Mual Erek Ayo Lupa Terlalu mual <tuk> Terakhir Semoga Apa yang kita dapatkan hari ini Bisa bermanfaat kedepannya Terutama mereka yang ada di kondisi SINEMA Yang Bulan ini Kita sudah harus dihadapkan lagi Untuk persiapan Erek-Erek mual tahun 2023 Mempertahankan jauh lebih sulit daripada ketika kita meraihnya, dan itu sangat saya rasakan sekali kali ini. Jadi ini adalah kesempatan yang paling penting untuk belajar untuk bisa uh, mempertahankan. kepala kapal-kapal yang berlomba ini? Langsung lomba, ulah padu sekadar berlomba. Kudu ayat target, ya, harus ada target. Jadi kita ikut lomba, targetnya menang hasilnya nanti kalah, berarti kita belum mencapai target itu satu kalimat yang cukup memotivasi sekali buat saya ketika saya merasa tahun ini memang cukup berat tantangannya di politik ini mudah-mudahan ini jadi momentum awal untuk kembali membangkitkan semangat anak-anak politik -anak memang anak-anak yang terlalu ragu untuk mempertahankan prestasi yang sudah didapatkan. targetnya adalah mempertahankan, nanti tercapai atau tidak yang penting kita sudah berusaha saya tersadar, minta bantuan mungkin ya dan seorang minta bantuan tolong untuk dibina dipupuk barangkali ya. insya Allah apapun yang kita lakukan dengan tekad bidikan yang pasti seperti tadi kata apa pertandingan olahraga kita harus punya bidikan kita harus menang nanti menang atau tidaknya karena kita intinya wajibnya adalah inti ikhtiar ya? karena yang menentukan hanya Allah berarti tetapi kita harus punya bidikan punya tujuan segala sesuatu itu berawal dari mimpi berawal dari mimpi menjadi salah keberkahan buat kalian semuanya Ini ya, untuk adik kami juga ini 40-nya <laughs> ya, Terima kasih, terima kasih uh, ilmu yang diberikan kepada anak-anak kami Kami dari sekolah sangat mengapresiasi dengan apa yang tadi kita lihat bersama kita sebenarnya dikatakan SFK bisa salah karena dalam kopi bisa meraih beberapa kesuksesan khususnya untuk Bonti Sinema membahas tentang aktor, karena aktor itu bisa aktor film, aktor teater, aktor dalam kehidupan, asik ya. E, karena pada hakikatnya kita dilahirkan itu sudah menjadi aktor. Nah, ini ada unsur-unsur pemetaksa teater, Apa ah, enggak? Nah, yang pertama ada naskah. Naskah itu kalau kalau di masuk ke dalam prosa fiksi ya. eh masuk ke dalam prosa fiksi. Masuk ke dalam karya sastra. Karya sastra itu ada puisi, ada prosa fiksi, ada naskah drama. Naskah drama ini sama aja dengan skrip kalau di Karena bentuknya alur atau cerita yang akan dibawakan, bentuknya dialog gitu. Nah, yang kedua itu ada aktor. Aktor itu adalah pemain yang berperan dalam komunitas itu. Ini modal dan Aktor sebetulnya saya sudah luar biasa Dampet, Yang dibutuhkan untuk menjadi aktor Itu yang pertama itu tubuh Punya tubuh, punya suara Punya suara, punya yang ketiga itu sukma, tahu sukma Ada yang punya sukma di sini Gak ada ya uh, Saya kali juga dari jadi semua itu adalah jiwa bisa. Tidak pernah merasakan kecewa Pasti semuanya pernah merasakan kecewa Nah supaya saya tanya Kalau misalnya kamu Saya suruh nangis bisa nggak? Bisa Kenapa bisa? Apakah emang sekarang sedang sedih Atau gudang gulana atau galau? Kalau disuruh nggak Bisa Bagus luar biasa. Nah, itu. Jadi, bagaimana semua itu diaktifkan? Ada yang namanya stop kontak. Dalam, dalam diri kita itu ada yang namanya stop kontak. Nah, uh, bagaimana cara kita mengaktifkan semua kita mengembalikan semua kita itu dengan menekan stop kontak itu. Ketika okay. on, bisa jadi on. Coba tarik napas. keluarga Kalau kita ngomong, ada hentakan. Oh, jadi, intinya <tark> oh, oh, kan yang tadi yang jadi mudah dan... Dan... Kita lihat, itu... Kalau ada yang ngomong, ketika berjalan ke perusia, ya? tanda tanya, dia malah ada seru, kan? Udah asik, gitu? ada... Kalau kita, misalnya, punya teman, gini, Kak. Uh, ada yang punya teman, ketika dia ngomong, kayak dia itu marah marah. terakhir cepat coba oh, nah, ya. kan. nantinya maknanya juga beda coba di... Alat kosmetiknya apa? Ada apa aja kosmetiknya? Bedak, game, blush, lipstick, foundation, powder, compact powder. Nah di sini ada teknik aplikasi make up. Ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada dua dimensi dan ada tiga dimensi. Kalau dua dimensi ini menggunakan shading atau hanya mengoles kayak tadi pakai kosmetik, kemudian pakai kuas, eh, brush gitu ya <guluh> <guluh> Saya juga <suka> ya <guluh> Nah, untuk 3 dimensi ini teknisnya teknis cetak mana itu pakai bahan prostetik atau semacam plastik gitu tuh Semacam e topeng-topeng kayak gitu Topeng-topeng kayak gitu ya Suka ada yang terhadap plastik Nah Uh, biasanya dalam teater sering menggunakan cara dua dimensi Karena untuk tiga dimensi ini uh, mungkin bisa digunakan dalam perfilman Karena kan film uh, tidak terlalu banyak explore belakang Hanya zoom atau dilihat menggunakan alat yang kamera Tapi kalau teater ini harus uh, ya, eksplorasi terlalu banyak gitu. Ini ada yang bersedia menjadi model untuk ya, praktik. Kita mau demo... ...menanti... Uh, ini ya, ke... Uh, Halo mau dibersihin atau bersihin sendiri? <laughs> oh. Oh, okay. uh, setelah dibersihkan wajah kita aplikasikan foundation, foundation dulu menggunakan spons atau beauty uh, blender ya. Tenang, jangan tegang ya. Kita lanjut ke shading contour uh, ya. Pertama kita akan buat shading di tulang pipi. Coba teman-teman uh, punya tulang pipi tidak? tidak. ya. ya. Nah setelah bawah tulang pipi ini ada uh, lahan yang cekuk yang tekuk. Nah ini yang kalau kalian atau kita shading di sini gitu. Shadingnya itu cukup dari da dari dalam keluar, dilempar-lempar aja. Boleh juga untuk misalnya teman-teman bingung nih, gimana cara uh, lihat dari shadingnya Teman-teman bisa mengekspresikan wajah dengan seperti ini Nah iya bisa, seperti itu nah, tahan nah. sampai tahun depan Nah kita lanjut shading di pelipis, sebelah sini, sebelah sini. Ini penggunaannya cukup dari luar ke dalam, lempar aja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 Baik efek luka, efek misalkan ada jerawatan, tempat kulit, mungkin rasu itu diubah. Kita membutuhkan alat bantu. Dan alat bantunya akan kita buat. Namanya apa? Kadima Scar... Scarraise ya namanya. Jadi namanya Scarraise itu semacam lilin kayak lilin mainan. Ya kayak mainan nanti ada contoh banyak. Nanti kita juga akan praktek apa aja sih yang kita perlukan bahan-bahan. Jadi yang kita pergunakan bahan-bahan sekali. buat Kalau Pak Pitir tahu, lembar bibir, tepung terigu, dan nanti kita pakai foundation uh, untuk nanti agar bisa seperti warna kulit. Jadi cuma 3 bahan aja nanti membuat pembuatan alat bahannya. Jadi intinya ketika misalkan kita ingin buat alat bahannya, kita aduk seperti mengaduk donat, digalai, nggak bahas sundanamak, ya, terus sampai nanti bahannya seperti ini, kalis. Tidak elastis tapi ya cuma kalis. Jadi kenapa sih kita pakai bahan ini? Ini sifatnya, itu ketika kita kena air, tidak akan luntur tapi malah mengeras. Nah, makanya ketika nanti kita kena keringat dan sebagainya, ini tidak akan tapi tetap e, menempel di kulit kita. Seperti itu, kita langsung coba aja ya, praktek. Nanti sama Kak Dimas, e, untuk tekniknya nanti saya sambil menjelaskan, agar lebih. Nah, sekarang kita akan membuat efek luka tersayat, tersayat pisau. Nanti ada sayatan pun nanti ada kayak efek-efek darat seperti itu. Jadi, untuk tidak pakai pelombak bibir aja nanti ya untuk meninggalkan uh, bahan lilinnya apa di sini kadonya <laughs> uh, sendok sendok intinya benar tunggu aja jangan yang tajam nanti malah jadi benar angkotnya <laughs> benar tunggu aja kita menggunakan sendok sendok plastik yang uh, lebih memudahkan kita tulis di oles-oles se tekan-tekan sampai nanti si alat bantu ini merata dengan kulit menempel. Ini pakai apa lagi? Kondisioner. Ini untuk apa? Untuk meratakan, untuk meratakan. Ya, nanti kalau sudah menempel si lelinya, nanti kita menggunakan kondisioner untuk meratakan antara warna kulit dengan uh, si lelinya. Nah, ini kalau sudah mereka seperti ini, kita bebas mau, membu mau membuat lukanya seperti apa Mau luka kita ke arah horizontal atau mungkin vertikal itu bebas Nah, ini menggunakannya kita ujung beras ya Ujung beras Tekniknya Mekah dasar Dalam membuat uh, spesial effect, kedepannya bisa kita uh, Explore lagi, kita membuat Mekah horror, zombie Atau mungkin perangkat slime, apa sih? ya yang kayak ada jahitan terus ada paku itu bisa juga alat bahannya sama aja seperti ini cuman untuk dasar kita menggunakannya luka sayatan juga jadi uh, setelah ini kita akan membuat efek gulap atau mungkin lebamnya menggunakan eyeshadow alat bahannya cuma pakai beras sama eyeshadow jadi seperti ini yang kita tap, tap aja jangan terlalu dores-dores dores. Udah bisa dilihat untuk hasilnya seperti ini teman-teman orang tua kita, semuanya orang-orang terhormat. Psikologi nak, inspirasi, inspirasi, inspirasi, inspirasi Video, pak, saya jadi segar. Assalamualaikum, masagan, kamu di tukang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh Etang, konteksnya benar beda Padahal gitu, apa kabar? Ayo, coba Teras kita kan ya. bisa ditekan di sini orang-orang terhormat, kalangan atas <tuh> itu, kan, informasi penting. Terus, ini juga, ini harus, kan, ini, nah, sih, mana, nah, gitu, kan? Kamu pikir aku anak kecil, jangan keras kepala. Aku ini kakakku. Coba, coba. Coba saya telukan. Satu, dua, satu, dua. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Coba saya menggali sedikit. Ya, Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Allah. Uh. Alhamdulillah. Nah, kalaupun mereka nggak peduli, kakak yang peduli. Kamu pikir aku anak kecil pak? Denger ya. Kamu harus nurut sama kakak. Kalau gitu aku juga bakalan tetap keras kepala kak. Dengar ini, ya, kamu jangan keras kepala. Dia itu miskin. Kada, jangan suka main orang ngacak ngacak. Dengar ya, kita orang kaya. Dia miskin. Dia memang bukan orang kaya, tapi dia tahu diri nggak tamak kayak apa Tetap kita berdua yang akan mewarisi harta. Ambil harta papa. Ambil, aku nggak butuh gak mau jadi orang serakah kayak Kak. Kaya. Hei, tampar, tampar Kak. Dengar ya, <tip> apapun yang terjadi, Kakak bakal tetap melarang kamu buat pacaran sama Titi. Teman-teman silakan kira-kira yang mana nih yang paling